Wah, wow. wow, ini tajuk yang sangat-sangat bagus sekali guys Jom kita tengok videonya Bagaimana penjelasan daripada Ustaz Badlishah Al-Audin Di kesempatan kali ini Jom kita belajar bersama Let's go Sebab itu saya selalu menyeru orang muda-muda Jom belajar sejarah Jangan hmm. ulang lagi kesilapan-kesilapan dulu Betul. Kita ambil contoh Kenapa kita kena jajah Kesilapan-kesilapan bodoh juga Yang mana kesilapan-kesilapan itu akhirnya Mujulah kita cepat bangun dan bangkit kembali mm -hmm. Saya ambil contoh Orang putih dulu Kita belajar sejarah Dia datang ke Melaka Sebab nak cari rempah Hak ni kita diajar di sekolah Soal Berapa ramai orang putih Hak suka rempah sebenarnya mm -hmm. Tuan-tuan Hok rata berjalan seluruh dunia Pernahkah tuan-tuan jumpa orang putih Hok selok cari rempah Hok makan rempah Ada orang putih makan kari Makan opo. Makan masakan masuk kormak. Tak ada tak orang putih isap guna garam. Tak ada. Orang putih dia gunakan bahasa ekonomi untuk nak menjajah. Doa sahaja. Dia kata dia nak dapatkan rempah. Tidak. Buktinya 11 September tahun 1509, Lopez de di Square. Dia telah dihantar mengikuti rombongan untuk buat survey kepada Melaka. Aha. Kerajaan Portugis hantar satu kapal. Salah seorang dalam tu Diogo Lopez de Square. Mm -hmm. Siapa Diogo Lopez de Square? Dia ni padri, Tok Imam. Tok imam. Kalau ah. nak pergi ke Melaka cari rempoh, hantar tukar masak. Hantar chef. Kenapa kena hantar Tok Imam? Sebab itu, akhirnya Melaka dijajah juga oleh Portugis dan dia jajah portugis bukannya, portugis jajah melaka bukannya sejak 130 tahun Allah 130 tahun matlamatnya tiga saja kata para pengkaji orang putih apa semua dia buat kajian tentang kenapa barat sibuk nak jajah belah Asia ada tiga sebab dia panggil 3G pertama goal yang kedua glory yang ketiga gospel oh ni, dia tak boleh tipu lagi dah kita tak nampikan Goal nombor satu kekayaan ya. Memang bumi kita kaya Itu tak nampi Terengganu buminya kaya Paham bumi kaya Memang bumi kita kaya Hasil memang kaya Kalau bumi kita tak kaya Penjajah tak ingin datang negara kita Itu tak Betul betul, betul. Macam di Terengganu ni Bumi kaya Laut pun kaya Sebab itu orang Tenganu ni, dia asal-usul nenek moyang bugis. Laut dia memang power, tak nampi. Dan bangsa Hok rapat dengan laut, bangsa yang hebat. Dia panggil bangsa bahari. Oh. Tenganu ni dia masuk, bahari. dia ada era dia panggil zaman bahari. Orang paham panggil zaman tori. Tenganu panggil zaman bahari. Apa makna zaman bahari? Bahari ni laut. Zaman oh. laut. Anak muda sekarang ni penakut belaka, duduk darat belaka. Zaman bahari ni bangsa-bangsa Hok -bangsa tak takut mati. Sebab orang laut, dia beza dengan orang darat. Orang laut, apa juga rintangan, dia hadapi. Betul. Sebab laut tak ada tempat nak bersembunyi. Orang duduk atas darat, kalau ribut, dia boleh duduk lagi belakang pokok, bawah jambatan, cari dinding, mana-mana. Tengah laut, nampak ribut, ada je lah. Jadi orang hidup dengan dunia bahari, lebih berani daripada orang duduk darat. Sebab itu tengah ni panjanglah ceritanya memang hebat daripada segi ilmu-ilmu kelautan Sebab itu uh, kita orang Melayu tanah bumi kita ni kita panggil tanoh air. tanah air Dalam dunia Melayu je panggil negara dia tanah air Bangsa lain tak ada negara dia tanah je Melayu dok tanah air Tanah. sebab kita bangsa ya, okay. air memang terror betul buat air ni orang Malaysia, dulu eh. sekarang doktor lemah je sekarang ni lepas lemah lemah, lemah lemah bangsa kita tanah dan air air tu pun negara kita juga boleh main atas air ni dululah sekarang doktor Allah. jadi pertama sekali orang putih datang sebab kekayaan hmm. memang negara kita kaya dari segi hasil bumi saya dulu lama duduk tanah harap Orang Arak kalau dengan Malaysia ni habis eh, dia. Kalau dia tanya um, daripada mana? Malaysia. Masya Allah. Malaysia. Malaysia surga. Dia kata Malaysia surga. Wah. Wow. Dia kata apa surga pula? Malaysia muarak banyak surga. Dia ha. kata tak, tak, tak, tak. Anta punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ha. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat. waktu <laughs> situ pokok. Dia ngaku. Negara kita Allah. ni negara hak paling kaya sekali. Memang, tanyalah orang Jabatan Pertanian. Hmm. Kita punya kekayaan bumi 15 meter dalam tanah kita. Orang lain 5 meter je. Memang kaya betul. Campok apa saja, insya Allah hidup. Sebab negara-negara Arab, dia import buah pada kita 40 bilion setahun. Sayur, buah-buah segar. Sebab dia orang ada segala-galanya, tapi dia tak boleh tanam pokok. Oh kelemahan dia. Allah Muasalilah Nabi Muhammad ada selesai videonya guys dan sangat singkat sekali hanya 5 menit setengah saja videonya dan coba kita akan membaca komentar-komentar yang ada di video ini guys. Rempah nih bukan setakat nak perisa ikan tapi rempah nih bernilai bagaikan emas pada zaman dahulu-dahulu. Sebab ianya adalah satu-satunya bahan pengawet terbaik untuk makanan. Dulu-dulu tak ada peti ais jadi dengan menggunakan rempah bahan tah dan makanan dapat tahan lebih lama kita kat sini jenis cuaca hujan panas je ha, jadi tak banyak masalah sangat untuk mendapatkan makanan, mereka pula ha, ada perbagai jenis kan, cuaca terutama musim sejuk di mana mereka memang tak dapat keluar berburu ataupun bercucuk tanam dalam jangka masa panjang, jadi tak hairan kalau berurusan dengan orang-orang barat dulu-dulu, tak dapat bayar dengan emas, boleh bayar dengan rempah, bagi kita rempah tu tak ada nilai tapi orang-orang barat dulu ianya sangatlah berharga ni cerita bab rempah je bab kena jajah semua boleh tengok video ya betul lah Okey, aku sejak mula dengar pasal bumi Melayu ni dekat TikTok memang bersyukur sangatlah duduk kat Malaysia. Bukan takat pasal tanah air je. Kalau Melayu nak cakap bahasa apa-apa, lidah dia lembut. Dia tak ada selain pelatpun. Okey. Dan Alhamdulillah, ya Allah. Banyak ya. Okey. Negara-negara sekitar kita belum tentu Muslim. Tetapi orang Melayu daripada petani, tanah Melayu, tetap Islam. Alhamdulillah, ya kan? Aku suka dengar tentang Sejarah Islam ni, terbaik Ustaz 5 bintang Aku like, betul lah guys Kalau Ustaz Badalisha, Ustaz Awni Muhammad Ustaz-Ustaz lain-lain lah yang membahas tentang keagamaan itu memang sangat-sangat seronok sekali guys. Kita dengar tu kita macam eh ada pencerahan daripada orang-orang daripada istilahnya ustaz ni kepada kita sehingga kita tu dalam kehidupan adalah warna-warni macam tu. Tak meluloi selahnya membahas tentang dunia-dunia dan pekerjaan macam tu kan. Alhamdulillah ustaz satu lagi perkara yang belum diingat, biarlah berganti penjajah tetapi orang Melayu tetap Islam. Alhamdulillah kita patut terima kasih kepada pejuang-pejuang terdahulu. Jadi betul kalau ada orang Melayu sibuk nak cari agama lain. Ah betul Masya-Allah macam itu rupanya. Terima kasih ustaz kerana bagi tahu saya. Ustaz, pasaran rempah bukan hanya digunakan untuk masakan semata-mata. Rempah pada zaman dahulu sangat berguna dalam situasi peperangan bagi tujuan perubatan. Rempah penting sebagai perubatan di medan perang. Ah ni ada yang jelaskan ni Wan Mail. Ah. saya bangga jadi anak Malaysia kan nah, Cakap macam ni User UK okay apa ni Tak faham jugalah eh? Nama dia Tusan sangat eh Kak mana dalam bumi boleh bercucuk tanam dan menangkap ikan sepanjang tahun, laut dalam paras betis pun dah boleh tangkap ikan. Ha, apa galian yang Allah tak kurniakan di tanah betulah ni? Dengan segala kurniaan ni, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Betul lah guys. Di Indonesia maupun Malaysia ini guys, ya kalau kita tancap ya tongkah akan jadi pokok, sama halnya saya pun berbuat semacam tu. Eh. Ha, pokok tin, pokok tin itu saya ada. Ha, batang je Saya tancapkan Hidup lah dia Kalau tanah Arab Tak tahulah Kita tancapkan pokok Eh kan Tapi jadi tongkat lah Kering kerontang Sebab tak ada air lah Macam tu guys lah. Jadi memang Boleh dikatakan Orang Arab saja Mengatakan bahwasannya Indonesia ataupun Malaysia Ini adalah syurga guys Ya kerana kenapa semua ada kat sini Ya kan Cuaca enak macam tu Kat sana panas sangat ha, Kalau dah musim hujan Hujan tu kerikil salju Kerikil ice Itu yang datang guys Kalau kerikil dia macam ni Matilah kan ha, Kalau dekat Indonesia ni Masya Allah Dekat Malaysia Masya Allah Semua ya kan ah musim hujan sejuk musim panas ah sedap juga ada ikon dan lain sebagainya kan tapi kalau ke sana panas pun Wah Tak terasa, ikon guys? Nah, macam tuh Oke, okay, guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan alhamdulillah penjelasan daripada Ustaz Badri Syaala ini membuat kita sadar, ya kan? Macam mana istilahnya perjuangan orang-orang terdahulu, ya kan? Dan untuk apa namanya? Untuk membuat kita itu nyaman di masa sekarang. Orang-orang tua dulu kita itu, masya Allah, ya berperang melawan penjajah, ya kan? Mempertahankan tanah air kita. Dan Alhamdulillah Ya, kemerdekaan tercapai Dan kita bisa hidup tenang sekarang ini Bisa menikmati nikmat yang Allah berikan Bisa menikmati istilahnya Keselesaan dalam kehidupan kita Dan yang terpenting adalah Tetap iman dan Islam Ada di dalam darah kita Itulah adalah nikmat yang paling besar Yang Allah berikan kepada kita Allahuakbar Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai dan semoga bermanfaat Terima kasih Ustaz Syah Terima kasih buat teman-teman semua kita doakan Ustadz Badrisha senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala bahagia dunia akhirat ya penuh dengan istilahnya keistiqomahan ya dalam istilahnya berdakwah dan juga menasehati kita kita ini masyarakat awam terima kasih apabila ada salah kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.